sahabat-sahabat, ya, saya maunya jalan-jalan malam pagi ini ya malam tadi mau jalan-jalan tertidur, tapi ternyata pas paginya hujan. Nah, inilah kemandangan dari atas ya dari lantai 3 ya nah, dari lantai 3 hotel. Ya hotel Eurogita, hotel Eurogita Banjarmasin yang berada di Jalan Antasari, tepatnya di seberang Plaza Mitra ya. Nah di sana ada Kabupaten Plaza Mitra itu. Nah kalau di sebelah Belakangnya ini Pasar Antasari ya di belakang hotel Mitra Dibok kerja ya. Nah kalau di belakang hotel robusta ini jalan di seberang jalannya sana pasar Antasari ya Nah kalau di sebelah sinetron Plasa itu menyeberang ada ada jembatan Antasari Dan nah, di seberang sana itu ada pasar Sudimampir Pasar Sudimampir ya Nah di sebelahnya lagi di seberangnya setelah Masjid Nur Seberang Masjid Nur Seberang Jalan Raya Sebelah sana Sebelah sananya situ ya sana, Itu pasar Jempaka ya Masuk ke dalam lagi pasar Lima, Pasar harum manis pasar Lima, Sahabat-sahabat ya Nah Ini Hujannya lebat sekali Sahabat-sahabat Ujiannya sangat lebat Jadi saya tidak bisa Berbagi indahnya Pemandangan kota Banjarmasin Di pagi hari Maunya saya berbagi pemandangan kota Banjarmasin Di malam hari, malam tadi Cuman saya ketiduran karena Kecapean ya Habis kegiatan nah, Kegiatan lokakarya ya Di Aula Hotel Rudita ini Nah sahabat-sahabat ya, nah kalau di sana terus seberang sana itu ya itu kilometer 1 ya jalan ayani kilometer 1 Ini jalan juga ya nah, ini jalan juga, jalan Antasari Sebelahnya sana jalan ayani kilometer 1 Kilometer 1 dan 2 ya di sana Waduh hujannya lebat sekali nih sahabat-sahabat Oke jangan lupa subscribe ya Subscribe channelnya Utuh Utuh Halus Jambur Banjar Alias Uhagi Banjar uh, Channel yang khusus Membagikan tentang Pengalaman-pengalaman pendidikan Situasi-situasi uh, pendidikan Budaya Seni juga ada ya Pokoknya berkaitan dengan hidup Dan kehidupan di seputar atau di sekitar Banjar ya, oke okay, sahabat-sahabat di sekitar kehidupan itu halus jamur Banjar. Nah, jalannya tidak tidak ramai ya pagi karena hujan ya karena hujan hujannya lebat lumayan lebatnya. Kalau lebat dari ini namanya hujan batu ya. Sahabat-sahabat, sebenarnya yang indah pemandangannya itu ya malam hari. Ya saya ingin sekali malam hari, Cuman sayang sekali. Betengah hari ini saya sudah pulang ya, jadi tidak bisa menyuguhkan pemandangan di Banjarmasin di waktu malam hari, ya sahabat-sahabat. Oke tadi saya sudah dari kamar ke sini ya dari kamar ke sini ini lantai 3 Saya mencari-cari kamar nomor belas kan kamar antik gitu kan e, Ternyata tidak ada ya jadi kamar di, di atas ini dari kamar nomor 301 302 303 Sampai 300 30 300, 3, uh, 3, ya 340 tadi ya sampai 340 Nah ternyata dari kamar 301 sampai uh, sampai 350 itu cuman satu yang tidak ada ya kamar nomor 313 ini mungkin budaya ya adat ada angka Bagus dan angka tidak bagus Atau menurut kepercayaan uh, Satu etnis Bahwa angka 3.13 itu uh, Mengandung Mistik yang kurang bagus ya Mengandung hal-hal yang berkaitan Dengan gaib Yang kurang bagus menurut mereka Angka 3, 13, 3.13 Kalau saya berada di kamar Nomor 3.13 Tiga, tiga, ya. Kamar nomor tiga, tiga, Teman saya di kamar tiga, empat Teman saya yang satu lagi, tiga, dua belas. Tiga, ini saya cari putar-putar tadi kemana-mana. Ternyata kamar nomor tiga, tiga itu tidak ada. Nah, mengapa bisa seperti itu ya? Dan banyak juga saya uh, bermalam di hotel lain, bahkan sampai Hotel Jakarta juga saya tidak menemukan di lantai 3 itu ada kamar nomor 313. Ya. Jadi hotel ini kan rata-rata budayanya orang luar negeri ya. Nah, jadi orang luar negeri itu beda dengan orang Banjar. Kalau orang Banjar ya tidak masalah. Nomor 313 itu malah bagus. Angka ganjil. Innalillaha yuhibbul witra ya. Innalillahi witra. Allah itu menyukai sesuatu yang ganjil tiga tujuh kemudian sembilan tujuh belas dua satu tiga puluh tiga puluh tiga nah sebenarnya Islam seperti itu sebenarnya ya tapi ada yang luar negeri malah angka-angka ganjil angka sembilan itu angka angka tiga satu tiga itu sangat-sangat mereka hindari angka itu ada apa gerangan di sana saya kurang tahu juga yang jelas angka 313 itu mereka anggap sebagai angka yang mengandung unsur-unsur negatif ya misalnya di kamar itu misalnya bilanya ada kalau ada kalau ditemukan angka 313 maka di, di dalamnya itu, akan ada hal-hal gaib mistik yang kurang bagus Misalnya selalu diganggu ya Kemudian hotel itu uh, dianggap yang serem Misalnya kelihatan serem kalau ada angka itu Nah itu menurut budaya-budaya dari luar Kalau banjar tidak mengenal angka baik dan angka buruk ya Uh, ya amalah yang ganjil-ganjil itu yang disenangi oleh orang-orang Banjar karena Banjar ini mayoritas Islam walaupun uh, masih dipengaruhi oleh budaya aslinya budaya Hindu gitu ya tapi sudah mengarah uh, lebih ke Islam -Islaman. nah kalau hotel dan bangunan-bangunan lain yang konstruksinya adalah dari Investor-investor luar negeri Cina, kebanyakan di sini Cina. Nah, mereka beranggapan bahwa angka-angka itu adalah angka yang kurang beruntung atau angka yang dianggap mempunyai keburukan-keburukan tertentu. Nah, jadi sahabat-sahabat tergantung kita memilih dan memilah, ya. Ya, kalau di peralatan elektronik ada IC, nomor uh, transistor, nomor di 313 bagus ya, di 313 itu ada di, di, ano, ya, di perangkat elektronik itu IC atau transistor 313 bagus ya. Padahal itu buatan luar negeri juga, saya bingung juga ya. <guruh> Mungkin 313 ini berkaitan dengan bangunan kalau ada angka itu dianggap kurang bagus menurut mereka. Nah... Ya sahabat-sahabat ya nah, Ini hujannya lebat sekali nah, Saya nanti pukul 8 Masuk lagi Oke Sahabat-sahabat mudah-mudahan ya Berkaitan dengan mistik-mistik ini Kita bisa memahami bahwa sesuatu itu Yang menjadikan baik dan buruk terhadap kita itu Hanya Allah Taala. Namun Segalanya tergantung keyakinan kita juga Karena keyakinan kita itu bisa menjadi doa Kalau kita terbawa-bawa dengan Budaya orang asing misalnya angka 3.13 itu Atau rumah Dinomori dengan rumah nomor 313 Itu tidak bagus Itu bisa menjadi doa Dan bagi umat islam itu namanya Dilanjurkan ya Nah ini harus kita hindari Kalau begitu ya memang harus kita hindari Nanti bisa jadi doa <laughs> Jadinya kita akan terbawa-bawa juga Dengan budaya Orang asing ya tentang angka 313 ini kan <laughs> gue tunggu ini Kemarin saya bincang-bincang kan sini Ayo siapa kawan-kawan yang <laughs> di nomor 313 kata orang kata orang kata orang Cina Atau kata orang luar negeri 313 itu bahan ruangannya banyak hantunya ternyata dicari tidak ada ya nomor 313 memang kamarnya yang tidak ada diberi nomor 313 itu ya terima kasih sahabat-sahabat sampai di sini dulu ya sapa menyapa saya terhadap subscriber-subscriber saya mudah-mudahan bermanfaat tentang apa yang saya sampaikan, walaupun sedikit ya, berkaitan dengan angka baik dan angka buruk menurut etnis-etnis tertentu, ya termasuk ya, angka atau penomoran pada kamar atau bangunan, ataupun rumah ya, dengan nomor 313. 313 <tiga>, itu berarti di lantai 3, kamarnya nomor. 13 Begitu ya, ya Bukan bukan uh, Kamarnya di kamarnya hotel itu sampai 300an Tidak Tapi 313 itu uh, Lantainya nomor 3 Kamarnya nomor 13 Kalau saya kan 323 Berarti lantai 3 Kamarnya nomor 23 Tapi tetap aja angka itu ada ya Ya Oke terima kasih Mudah-mudahan kita bisa ya Meyakini sesuatu yang baik menurut kita masing-masing Budaya Boleh kita hargai Tapi jangan kita yakini Supaya tidak menjadi sirik Tapi kita hargai budaya Karena budaya adalah kekayaan Hasanah ya Kekayaan Suatu adat istiadat Kekayaan suatu daerah Kekayaan suatu uh, Wilayah ya tapi kita harus punya komitmen masing-masing punya keyakinan masing-masing tentang hal itu dan kita harus berpegang teguh pada agama kita itu yang utama jangan sampai kita menjadi syirik ya syirik menyekutukan Allah meyakini sesuatu yang bisa memberikan kebaikan dan keburukan selain Allah hanya Allah yang menentukan segalanya dan sesuatu yang kita yakini itu menjadi suatu anggapan, e, anggapan inilah yang menjadi doa kata Allah bahwa e, saya itu mengikuti apa yang dianggapkan apa yang menjadi prasangka oleh hamba-hamba, ya. Nah, jadi kalau kita berprasangka seperti ini maka Allah akan menurutinya ya, menyesuaikannya. Berarti jadi doa kalau kita baik sangka kepada Allah maka baik. Kalau kita anggap buruk sesuatu itu, maka terjadilah hal-hal yang buruk. Ya, kalau di dunia, di, dunia, di dunia mistik sebenarnya itu adalah berkaitan dengan sugisti ya, sugisti. Tapi dalam dunia agama itu adalah doa. Nah, oke, terima kasih semuanya. kira-kira e, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya.